Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin sharing salah satu aktivitas saya Kali ini mungkin aktivitas saya adalah ingin membuat CNC satu lagi Yang kira-kira desainnya seperti ini ya Ini mungkin ukurannya nggak umum Ini lebarnya 60 cm tapi panjangnya 1,5 meter Jadi tipenya rider atau yang atas ini bisa bergerak maju mundur ini relnya nah kenapa ukurannya seperti ini tanggung ya ini 60 cm tapi panjangnya kok satu setengah meter ya karena kebutuhan saya ingin ngolah kayu-kayu Ah ini kayu-kayu seperti ini nih ini adalah kayu palet yang rata-rata lebarnya 10 cm ya. Ini ada pun yang ini 25 cm, tapi rata-rata rata-rata yang ini. Ini lebih 10 cm, tapi panjangnya 1,2 meter kayu palet. Jadi, karena saya nanti objeknya adalah kayu-kayu tipe seperti ini, yang kecil dan panjang, nah, makanya model CNC-nya seperti ini. oke kita lihat desainnya ya desain CNC ini saya buat menggunakan freeket ya dan ini filenya saya share barangkali teman-teman ada yang berminat bisa request di kolom komentar nanti saya kirim via email nah nanti bagi teman-teman yang ingin ngexplore lebih jauh bisa yang sudah mendapatkan filenya nanti mungkin caranya seperti ini nah di sini ada ada empat bagian ya sudah dikelompokkan ini ada base frame ini kalau kita buka nah ini ada bagian-bagiannya ini nanti kalau kita tunjuk bagian kanannya akan hijau nah, ini seperti ini, ini bisa dilihat-lihat nanti diputar-putar nah ini base frame kalau kita blok semua nah ini yang hijau ini ini adalah bagian base frame nah kemudian misalnya yang X axis kalau kita blok nah itu yang hijau sama ya nanti yang Z axis juga kalau kita blok seperti ini nah ini yang bagian hijau nah barangkali nanti ada yang ini ada bagian-bagian yang hidden ya ini kan ada yang nggak kelihatan nah nanti untuk menghilangkannya atau hide ini misalnya kita pilih ini ya, yang bed, bed ini adalah yang hijau ini bed kemudian kita pencet spacebar nanti dia hidden, sehingga nanti bagian-bagian yang tertutup bisa kelihatan nah ini kalau kita putarkan itu nah kalau bagian bed ini kita pencet spacebar lagi nah, nanti muncul lagi nah seperti itu nah ini tandanya kalau hidden, dia warnanya abu-abu gini nah kalau terlihat warnanya biru. caranya hanya mencat spacebar. nah seperti itu. Nah, kemudian ini tampilannya kalau misalnya pengen melihat semua sampai yang nggak kelihatan itu bisa pakai rusuknya saja apa atau ini apa wireframe. ini draw style ada wireframe. nah itu jadi terlihat semuanya terlihat. Bagian-bagian nah, yang tersembunyi bisa kelihatan. Kita balikin lagi draw style as is ya biar kelihatan semua. Nah, untuk ukurannya, sebenarnya ada fasilitas drawing di sini. Nah, cuma ini ceritanya mungkin agak panjang ya, jadi mungkin untuk uh, misalnya ingin mengukur uh, jarak atau ukurannya pengen tahu berapa, ini pakai garis, penggaris ini aja ya, ini ada ruler nah, ini. Contoh misalnya pakai ini, saya mengukur dari titik sini sampai titik sini Nah tuh jaraknya 54 ya ini muncul di sini. Atau kita kalau kita jauhkan nah ini. Kalau ingin tahu dimensinya. Nah kita hapus lagi. Atau misalnya ini kan modelnya perspektif ya jadi Uh, yang dekat terlihat panjang, yang jauh terlihat pendek ya. nih. seperti ini. Nah, kan ini yang belakang itu sama dengan ini sebenarnya. Cuma sebenarnya kan karena efek perspektif. Jadi yang ini terlihat panjang, yang ini terlihat pendek. Nah, bisa menggunakan tipe ortogonal ya. Ortografik nih. Jadi Pencet yang kotak kecil ini ortografik. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya bentuk ini kalau mendesain, ini pakai ortografik ini ya, karena walaupun nggak enak dilihat, tapi ini uh, yang dekat dan yang jauh itu ukurannya sama. Misalnya yang ini dengan yang ini, itu kan ukurnya sama, jadi walaupun dekat dan jauh itu sama-sama terlihat panjangnya sama itu tipenya ortografik ya, tegak lurus nah, seperti ini nah ini dan ini ini kan ukurannya sama, jadi walaupun dekat atau jauh itu ukurannya sama tapi kalau pakai perspektif nah kan seperti itu, jadi yang jauh terlihat pendek, yang dekat terlihat panjang Nah kalau mendesain itu biasanya pakai ortografik tapi kalau untuk display untuk foto di screen capture itu biasanya pakai perspektif Oke gitu aja teman-teman ada -teman, yang mungkin yang megang file ini yang sudah dapat file ini bisa mengeksplor seperti itu nanti selanjutnya mungkin kalau ada apa-apa bisa kontak ke saya nah selanjutnya mungkin langsung kita ke workshop ya untuk eksekusi pembuatannya oke mari kita ke wasop Oke okay, ini adalah kontrolernya. Ini power supply 24 volt 10 ampere langsung masuk ke yang CNC silk 24 volt. Kemudian yang 24 masuk ke step down keluar 12 volt, 12 volt dan satu yang bawah ini dimasukin sini pakai kabel. Jadi ini 24, ini 12 volt Ini adalah bluetooth modul untuk komunikasinya Karena Nggak hmm, mungkin kalau pakai USB Nanti bisa lepas-lepas karena gerakannya cukup Jangkauannya cukup panjang ya Oke kita pasang di jadi nanti yang keluar cukup uh, kabel listrik Oke, okay, universal gigot sender. dekat. Open. Kita cek sumbo Z kita gerakan ke atas oke okay, ke bawah oke okay. sumbu X ke kanan oh salah berarti terbalik ini sumbu X terbalik ya ini saya pencet ke kiri ke kanan sumbu Y depan, ya yang salah sumbu x, tar kabelnya kita balik, coba lagi sumbu x kanan, oke, okay. kiri, okay, sumbu y panjang coba ya. oke okay, sekarang tes fungsi kita coba untuk merunning job yang sederhana mari kita mulai Oke okay, berarti secara fungsi ini sudah oke okay. Oke okay, yang terakhir mungkin review sedikit Jadi memang CNC ini uh, Ukurannya agak agak umum ya Ini lebarnya hanya 60 cm Tapi panjang ke belakangnya itu setengah meter Nah ini menggunakan tipe rider ya Jadi bagian atas ini bergerak ke depan dan ke belakang sebagai sumbu Y ini penggeraknya dia ada relnya menggunakan aluminium profile 2020 nah, ini rodanya rodanya ada 4 nah kemudian ini motor steppernya satu di kanan satu di kiri jadi ada dua untuk sumbu Y nah, ini beltnya belt beltnya pakai tipe yang pitch 2mm GT2 ini dipasang vertikal supaya debunya nggak nyangkut ya Nah, kemudian di sumbu X Hai nah, sama menggunakan aluminium profile 2020 nah kemudian uh, steppernya hanya satu, ini sebelah kiri nema 17 juga kemudian ini lead screwnya lead screwnya ini menggunakan yang 4 star ya, jadi ini sebenarnya ada 4 jalur nih 1,2,3,4 yang uh, terpisah 4 start namanya yang nah, kemudian Nah ini yang sumbu Z, ini NEMA 17 juga, cuma agak kecil. Nah ini lead screw-nya. Yang ini, ini pakai satu start, artinya ada satu jalur. Pitch-nya sama, 2mm. Atau jarak antar giginya ini 2mm. Nah kemudian controller-nya dipasang di belakang. Nah di sini. Yang ini... Power supply 24 volt, ini step down ya 24 ke 12. Nah ini CNC kontrolernya, Arduino dan sensisil. Dan komunikasinya pakai Bluetooth. Nah ini Bluetoothnya HC05. Nah mungkin itu aja. Hmm. Terima kasih teman-teman semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.